ini berisi saran-saran untuk menyelamatkan hidup dan menghentikan penyebaran virus corona yang diterjemahkan ke dalam satu bahasa daerah Inak amak kakak arik obuk binek baik berenak senarimahkai kunaranak Elpis Albertus Bisminton atau besamayanak Elpis Gue dosen di Universitas Katolik Widya Mandirah Kupang. Inak amat kakak-kakari obuk bineku, Mio wangkai. Ulang dari teluk ini, Titi wangkai hadap numayang aku anggito yang atapak mali virus corona. Titi atas dunia pun kai. Tapi panahnya gimana juga, titi rasa unangkat ke, kedapa hal. Kreasi sekolah juga bisa hal. gereja, masjid, letugu, nuh no, mateng kewetin juga titita be, itu ke juga hampir bisa hal. Karena yang membuat kreasi apa nyalap turun penyakit ini, rumah kayak ditiru di TV atau dengar kata maring bahwa turun virus ini at atau air at air at kayak mata kewet, karena memang sampai saat ini obat yang cocok untuk rakyat yang menderita juga ada dapat bapak rakyat sekolah berusaha sebaran supaya bisa dapat obat yang cocok tapi kepastian tak khawatir sampai saat karena ini pemerintah letak titik wangkai untuk titik jaga diri dan lori aturan-aturan kesehatan seperti berikut ini. pertama titik harus jaga kebersihan Selalu poli makan. Kalau tidak mengerjai wajah, limakan pemilahan yang ulikan, Aku langsung paham makanan, bau air ke, mata ke, irungan, atau mau limakan data limakan lima yang pemilahan ulikan. Itu harus poli makan tawa yang lain, mau kesabot, supaya kalau memang mau no virus yang datang di lima ke virus ini bisa mati. Bisa juga titip pakai di alkohol yang akan biasa diungliapoti. Inti naik, titik mesti jaga kebersihan diri dan juga ake kebersihan lingkungan di sekitar titik Ke rumah, ake masker. Kalau titik mau panen waduh dari lama apalagi taida atau kayak air Karena masker bisa bantu halang virus masuk, debana lewat bahwa ilmu ke yang ketemu jadi masih jaga jarak, akhir tiket, ada air tak kayak air, atau di to atas dari titik-titik hal mungkin dari badan virus dan virusnya bisa jangkit titik karena penderitaan juga nur gejala jadi kita mesti hati-hati yang ketahui diperhatikan tekanan tim yang selalu bergerak supaya tahu bisa lurus dan menyeret titik badan bisa kuat dan tahan virus yang penuh oke terakhir akisotet lebih banyak karena kalau soet berlebihan kuat kemuat muat di badan bisa diwetik dan virus bisa gampang masuk jadi inak amaknya uang kaya kaya Makasih naik mengenai hanya ini yang bisa bos sampaikan pada kesempatan ini. Baik tidak sama mata, Anda kiri kirine ya. Poin tak poin, gak terkalah. Tidak lama nunggu, apa yang terjadi? Seperti pesan pada katakan juga, Anda dapat berkedok. hanya ini saja. Terima kasih naik.